Dan ketika berdoa ini tentu ada tuntunannya. Saya di pesantren e, ketika mengaji ada kitab yang namanya Kitab Samsul Maarif Kubro. Di situ juga ada kitab Al-Aufak atau e, beberapa kitab e, membawa hikmah ya. Nah, kita akan membahas tentang sihir putih yang saya sampaikan di sini. Di sini dikatakan apabila kalian memperhatikan dengan seksama apa yang telah kami sebutkan dari awal mula pembahasan tentang sihir sampai pada pembahasan ini maka anda akan mengetahui bahwasanya kitab samsul ma'arif dan kitab Mahba usul hikmah yang mana keduanya adalah karya dari Syekh al-buni ya, dan kitab-kitab yang semisal dengan keduanya itu masuk kepada kitab-kitab sihir kitab-kitab sihir kitab perdukunan wa bi anna li ali bin abi dan aku yakin sekali bahwasanya orang yang mengatakan nadham atau asma jaljalutiyyah ya yang mana itu katanya dari ali bin abi thalib maka dia adalah seorang pendusta ini kata uh, kiai abu fadol sanori beliau pernah nyantri tujuh bulan di tempatnya Kyai Haji Hashim As'ari di Tabuilong Jombang ini ulama yang luar biasa Kyai Abu Fadhil, beliau dari Tuban, dari Sonori beliau tidak pernah belajar di Arab tapi bahasa Arabnya mumtaz ini karangan beliau langsung yang menulis bahasa Arabnya luar biasa sekali padahal tidak pernah belajar di Timur Tengah nah, ini karomahnya beliau ini, Masya Allah dan beliau di sini juga mengutipkan di dalam kitab At-Taubah Wa sufiya as Sheikh Ibrahim al matbuli ada Sheikh Ibrahim al-Madbuly, Rohimulloh Taala, ya, beliau uh, apa sangat mewaspadai terhadap apa yang dilakukan terhadap al-Buni dan kawan-kawannya terhadap tirakat-tirakat yang dituliskan di dalam kitab-kitabnya. Wa 'izzati Rabbi beliau mengatakan demi Allah inna ibadal asnam ahsanu min haula para penyembah-penyembah berhala lebih baik daripada mereka yakni al buni dan kawan-kawannya fa innallaha 'azza wa jalla akhbara anhum annahum kanu yaquluna ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi sesungguhnya Allah taala berfirman tentang mereka bahwasanya Tidaklah kami menyembah mereka, yani para berhala, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wahai ulai, ittakdu asma Allah Taala al-musrifat al-mu'adzima lihucul lihucul agrat khasisa min mana Sedangkan mereka al-buni dan kawan-kawannya, mereka membaca asma-asma Allah, mengambil asma-asma Allah yang mulia yang agung untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan yang rendah dari perkara-perkara keduniawian. Yaitu mendapat ikhwan dari bangsa jin. Ya, di sini diajarkan. memelet wanita, memisahkan antara suami dengan istri, si istri disuruh zina, si suaminya disuruh zina dengan cara sihir. Ini ada. Tapi di kitab Mambusul Hikmah saya nggak bawa. Ya kalau mau lihat lebih lengkap saya pernah membahasnya dengan almarhum Kiai Riswanto masih ada di channel saya di MFO